Ketika di acara tasyakuran pernikahan, Lesti dan Bilar pas baca ada sebuah kalimat caption yang dituliskan ini doa terbaik untuk dede Lesti dan kakak Bilar. Lesti dan Bilar, anakku sayang ini adalah akhir dari rangkaian pernikahan kalian sesungguhnya. Mama ingin mengucap syukur dengan pernikahan kalian kemarin yang berjalan dengan lancar, juga dikelilingi orang terdekat kalian dan juga yang lebih membuat mama bahagia. Karena ini seperti kado indah tepat di hari ulang tahun mama, dengan melihat kalian bahagia, mama pun ikut bahagia. Mama doakan semoga kalian dapat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh berkah. Itulah kalimat doa yang sangat luar biasa diberikan dari Ibu Harsiwi Ahmad untuk pasangan Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Mudah-mudahan persahabat ya Semuanya selalu berkah Dan diberikan kemudahan Untuk perjalanan cinta Rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan Ibu Harsniwi Banyak sekali tanggapan Ada tentunya Lesti Kejuara menanggapi Lewat komentar yang diberikan di situ tertuliskan Love Mama Masya Allah persahabat yang begitu dekat Begitu akrab memang Dede Lesti Bersama Ibu Harsiwi Mudah-mudahan persahabat ya semuanya Selalu diberikan kebahagiaan Dan kesehatan Amin ya robbal Ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat Ini ada potret spesial Masya Allah jantung masih aman kan <laughs> Gimana cute banget ya Persahabat ya postingan ini Potret di acara Tasyakuran pernikahan nih Masya Allah dicium dengan manja Dan mesra banget tangan Dede Lesti oleh kakak Rizky Bilar Seperti Raja dan Ratu Mudah-mudahan saja bahagia dunia akhirat Dan kita sebagai fans Sejati tetap kompak dan solid Selalu mendoakan yang terbaik Kepada Lesti Dan kakak Rizky Bilar Selanjutnya kita lihat juga persahabatan ada unggahan spesial Juga nih momen yang tentunya Membuat kita bahagia Ketika memakai Baju gaun warna putih Membuat para fans tentunya pangling kepada Dedek Alessi kecewa Yang selalu tampil cantik, tampil mewah dan tampil elegan Walaupun terlihat sederhana Dedek Alessi terlihat sangat mahal Persahabat yang luar biasa Apalagi kebahagiaan kita rasakan Tentunya di postingan ini adalah senyum ketawa bahagia mereka bersahabat yang terlihat bahagia dari raut wajah kakak Bilar dan dedek Lesti kejorak Dan lihat juga sahabat, ya Dalam postingan ini Banyak sekali tanggapan juga Dan komentar yang diberikan Dari para fans Salah satunya dari akun Hunisa Mengatakan facialnya Ganggu katanya wow Tentunya doakan Sini terbaik para sahabat ya untuk idola kita ini Mudah-mudahan berkah dan selalu bahagia Dan berikutnya juga Ada unggahan dari Kak Riono di sini baru saja mengunggah sebuah postingan nih, ketika Kakak Bilar tentunya foto pakai ala-ala Kabayan, para sahabat ya luar biasa, cakep banget ya. <gifat> Ada kalimat caption dituliskan, Kang Bilar menghayati banget. Yes, perannya jadi Kabayan. Hahaha, <gifat> cocok nggak bilar jadi Kabayan, guys? Pastinya apapun cocok banget dengan Rizky Bilar, para sahabat ya. Dan kita lihat juga para sahabat ya, Kak Rio Moltred, mengunggah sebuah postingan Dedek ini yang menjadi Nyi Iteng. Waduh, <laughs> di sini ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh Kak Rio Motrit. Waktu pertama kali Dedek hubungin aku buat foto free wedding, Dedek langsung bilang, "Pengen banget konsepnya jadi Nyi Iteng, perempuan Sunda, sederhana, lugu, dan cantik." hasil seperti kepribadian Dedek ke Lesti kejora, setuju nggak guys? Pastinya setuju banget ya. Luar biasa apapun tentunya peran yang dimainkan oleh idola kita ini bagus dan sangat cocok persahabat ya. Apalagi Dedek Leslie dengan kesederhanaannya, tetapi selalu tampil mewah dan mahal luar biasa. Selalu doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Untuk kabar terbaru selanjutnya. Ini ada kabar bahagia vitamin yang tentunya kita dapatkan di siang hari ini Langsung dari Dedek Lesti Kejora Di unggahan akun Instagram pribadinya Mengunggah baru saja postingan foto momen spesial ketika tentunya mereka potong kue pernikahan Masya Allah <tuh> Ini cute banget persahabat ya Luar biasa apalagi Rizky Billar tuh yang selalu ingin memeluk Dedek Lesti Kejora ya ada kalimat yang sangat luar biasa juga dituliskan oleh Dede Lesti. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih ya Allah atas semua kelancaran, keberkahan yang luar biasa. Semoga saya dan suami selalu dalam lindunganMu, Amin. Masya Allah, persahabat ya. Tentunya mudah-mudahan berkah, bahagia selalu untuk rumah tangga lesti dan rizki bilar. Dan kita lihat dalam postingan ini, tentunya banyak sekali komentar yang diberikan. Salah satunya ada komentar dari akun. Ariel Lobster, Pak Sahabat ya Bang Ariel disini mengatakan Sehat-sehat selalu ya kalian berdua, amin Tuh dukungan yang sangat luar biasa diberikan dari Bang Ariel Mudah-mudahan tentunya mereka selalu diberikan kelancaran dan kemudahan Pak Sabat, ya doakan selalu yang terbaik untuk mereka berdua Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik Selanjutnya tetap stay tune dan bantuin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbarunya Mungkin ini loh informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.